Puncak. Sebelum kita masuk ke videonya, di sini gue mau kasih tahu buat kalian yang cari giveaway diamond, langsung aja kalian kunjungi channel SG Gaming. Nah, karena di setiap videonya selalu mengadakan giveaway. Dan ntar akan ada sesi bagi-bagi akun Sultan dan Diamond cuy Dan dia juga suka bikin konten seputar Diamond gratis Dan trik-trik gratis lainnya Jadi nunggu apa lagi ya kan Langsung aja kalian subscribe channelnya Dan ikutin giveaway di setiap videonya Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke okay. Oke okay. Pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari sistem akses terbaru event Free Fire Advanced Server 2020, info detail inkubator terbaru Fox Samurai sampai dengan event top up berhadiah dan lain-lain. Oke. Okay. Yang pertama ada sistem akses baru pada event Free Fire Advent Server 2020 Nah, karena game Free Fire merupakan game battle royale dengan jumlah pemain harian terbanyak Di antara game-game battle royale lainnya Dan Free Fire juga menjadi game yang memberikan kesempatan para pemainnya Untuk mencoba fitur atau update terbaru di live server setelah bulan kemarin pihak developer Free Fire tidak menghadirkan Free Fire Advent Server, maka event Free Fire Advent Server bulan ini adalah event paling dinanti-nanti ya kan? Dan event Free Fire Advent Server ini akan hadir tepatnya tanggal 10 September besok cuy. Maka dari itu event Advent Server mulai bulan ini akan menerapkan sistem akses baru yang berbeda dari sebelumnya. Gila, gila. Wah gila loh. Wah gila loh. Yang dimana para pemain harus mendaftar dan berdoa agar terpilih untuk masuk ke advance server, jadi hanya ada 50 akun atau player pertama saja yang bisa login atau bermain pada event Free Fire advance server bulan ini, Aww. dan server hanya bisa menampung 5 player atau pemain dalam waktu yang bersamaan, cuy. Jadi nanti kalau kalian sudah mengunduh aplikasi Free Fire Advanced Server, terus kalian nggak bisa login, itu tandanya ada masalah di akun akses kalian cuy. Ada dua faktor yang membuat kalian tidak bisa login. Yang pertama karena kalian tidak termasuk ke dalam 50.000 akun yang terpilih. Yang kedua karena server sedang full. Untuk solusi dari masalah yang kedua ini adalah... Kalian login atau main di jam-jam yang sekiranya server sedang tidak dalam keadaan full Contohnya seperti pagi hari, sore hari, atau tengah malam cuy Yang kedua Ada info detail inkubator terbaru Fox Samurai dan kapan rilisnya Nah jadi nama dari inkubator terbaru ini adalah Herdeiros de Kami Ini dalam bahasa Portugis ya Yang artinya ahli waris kami atau pewaris kami Alah masih bagusan inkubator Fox Samurai ya kan Kurang tahu nanti saat inkubator ini rilis di Free Fire Server Indo Bernama apa inkubator ini cuy Menurut kalian apa nih nama dari inkubator ini cuy komen di bawah ya Oke. untuk desain tampilan dan animasi dari set bandel inkubator ini Yoi bro cewek gue najis Wah wah wah gila sih. Gila sih ini cuy. Kalau menurut gua ini set bundle saingannya set bundle Elite Pass Sakura dah. Kalau punya bundle ini udah sih, auto semangat main nih cuy. Dan untuk harga dari masing-masing set bundle ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Yang pertama ada dua set bundle untuk urutan paling bawah dan paling murah dengan desain warna biru. Kalian membutuhkan satu blueprint inkubator Fox Samurai dan 3 Evolution Stone untuk bisa mendapatkan dua set bundle paling bawah dan paling murah ini, cuy. Lumayan murah juga, ya. Boleh-boleh nih Yang kedua ada dua set bundle untuk urutan kedua dari atas Dengan desain warna putih Nah, kalian membutuhkan dua blueprint inkubator Fox Samurai Dan 5 evolution stone Untuk bisa mendapatkan dua set bundle urutan kedua dari atas Atau tengah-tengah ini cuy Kayak lagu ya Nggak tengah-tengah tengah tengah Waduh Yang ketiga ada dua set bundle utama Atau yang paling mahal Dengan desain warna merah Nah Kalian membutuhkan tiga blueprint Inkubator Fox Samurai Dan 7 evolution stone Untuk bisa mendapatkan dua set bundle utama ini cuy Dan inkubator Fox Samurai ini Akan hadir atau rilis Sekitar tanggal 14 atau 15 September besok cuy kalau nggak salah BTW ini bandel yang gua tunggu-tunggu selama ini cuy akhirnya rilis juga ya kan Garena I love you jadi gimana nih kalian spin set bandel yang mana cuy yang utama yang tengah atau yang paling bawah komen di bawah ya Oke okay. Yang ketiga ada event top up berhadiah. Nah, dikabarkan nanti akan hadir event top up berhadiah skin masker terbaru di game Free Fire. Untuk bagaimana tampilan dari skin terbaru masker ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Nah, nah, nah. <kutong> <saya> Untuk desain tampilannya ada unsur robot-robotnya ya Dan kayak taring hewan ngok-ngok Waduh Hewan ngok-ngok nggak -ngok tuh Dan skin terbaru dari masker ini bisa kita pakai di semua karakter Mau kalian pakai di karakter cowok ataupun cewek Bisa gitu kan cuy Dan di beberapa Free Fire server luar Event Top Up berhadiah, skin masker ini rilis bersamaan dengan event bundle spesial Plan Bermuda Cuy. Untuk di Free Fire Region Indo, kemungkinan skin masker ini akan rilis pada event Top Up berhadiah juga. Atau di shop Atau bisa jadi pada hadiah bonusan event skin Gimana? Tertarik mendapatkan skin masker terbaru ini cuy? Kalau aku sih Yes Oke okay. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini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 Take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my. Like... <laughs> yeah, I go. Taking control of the now. Fucking safety, I'm coming in hot like a baby. Ain't easy, can't say ain't lazy. But society has me going so crazy. Don't blame me, know my mind's crazy. And I'm sick of me feeling this way daily. <laughs> I doubt you, make that shit about you Make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it You hear me loud, I'm gonna try to see what we're grinning Let I'm saying This just the beginning I'm closing in the There ain't no point in resisting Living hard like a dream We did right, that's the thing Every night got a team I've been tied to the scene Stage here on screen. Okay, it's a dream And we'll see One day It'd be me If one want I'm gonna myself That's to me now to